Aku siapa? Aku tidak mampu berbuat apa-apa dari diri sendiri. Ya? Jadi, saudara Rema ini cukup akal-akalan saja. Akal Kemudian, akan kuberikan, kuberikan kepadamu. kepadamu. Nah, inilah yang harusnya dia tertangkap. Dan quran di kitabnya mana ada tidak ada tulisan korus dalam kitabnya orang Kristen yang asli Tidak ada ya yang asli maksud saya bahasa Yunani gitu ya kalau kita pasti nggak tahu gimana jadi kias yes. lalu kemudian dia tuduh saya bahwa saya tidak mau memahami Alkitab dan nah, al kitab enak kali dia menyebut Alkitab tapi al Quran sementara ada di Alquran Roh Kudus sampai dari Alquran jadi sekian al Quran katanya dia mau tertawa dia minim ya ilmu punya minim, Nah, kemudian ketika dia terangkan bahwa Yesus berkata kamu, ya, yeah. Yesus berkata di awal dia mengatakan bahwa kepada Yesus dalam Matius 16 adalah orang Yahudi. Yesus memberikan solusi, memberikan kunci untuk mendapatkan hidup yang kekal adalah menjalankan. Saya tanya. Kenapa Yesus tidak berkata kepada orang Kristen? Dia, karena Kristen belum ada. Kristen masih masih ada di Antioquia. Berarti, kalau demikian, kalau Yesus mengatakan kamu, berarti dia tidak berbicara kepada Kristen. Berbicara kepada Yahudi, karena yang bertemu dengan Yesus adalah orang Yahudi. Tapi anehnya, bodohnya, idiotnya, ketika Yesus berkata kamu, dan Maud, mereka yang merasa, Aku pergi kepada bapakku, di rumah bapak, -bapak. Aku pergi untuk menyediakan tempat untukmu. He, giliran kayak gini mereka merasa. Giliran perintah Tuhan untuk ditaati, itu bukan kami, itu Yahudi. Otak oh, error, bocor keliling itu namanya. Dan ya, Sekiranya sahabat-sahabat muslim paham apa yang saya uraikan ini. Kemudian yang terakhir dari saya adalah, di dalam Matius 23 nomor 15, kita kembali ke sana. Yang mereka pertontonkan, yang sahabat kita Rema tadi pertontonkan itu adalah buah. Hasil karya dari ahli Taurat, orang Farisi, orang Munafik yang menjelajahi daratan, me, me, menyeberangi lautan. Untuk melahirkan orang-orang masuk agamanya, yang menjadi orang murah dan dua kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Ini dia. Kita sudah menemukan tadi orang yang salah satunya. Dia dengan gigi memperjuangkan itu. Kemudian dikatakan katakan begini. Tugas kami sekarang sebagai orang Kristen adalah ketika diberitakan kamu mau adalah memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Hai, kalau Injil yang dimaksud oleh Yesus yang diceritakan Yesus keliling, Galilea dia mengajarkan Injil itu adalah Injil kalian, berarti Yesus sudah menenteng mengajarkan Kitab Lukas, mengajarkan Kitab Kitab Paulus. Gak rasional, ya? Gak rasional. Katanya Yesus memerintahkan, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Berarti Injil yang diberitakan adalah Injil yang Yesus beritakan ketika dia masih hidup bersama dengan orang Yahudi. Adakah Yesus mengajarkan orang Yahudi menyembah dirinya? Enggak. Berarti Injil yang Yesus ajarkan bukan Injil yang ditentang oleh orang-orang yang mau ke gereja hari ini. Bukan itu. Berbeda. Jadi enggak sama. Injil yang diberitakan Yesus kepada Bani Israel adalah Injil yang mengabarkan Aniyah Allah. Rabi Warbakum itu Injil yang benar bukan Injil sembelah Yesus barang siapa yang berkata dengan mulutnya apa yang dikatakan mulutnya diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan maka dia akan diselamatkan bukan Injil Yesus itu ya itu Injil bocor halus sekian begitu bang Handi terima kasih banyak bang ini, ini sudah setengah dua di sini ya mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada Subuh hari ini itu ada manfaatnya, utamanya kepada saya sendiri, sebagai pengingat diri saya, untuk mengedukasi diri saya sendiri untuk lebih baik lagi ke depannya, menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW dan mengaminkan ajaran Yesus kepada Bani Israel yang mengajarkan akan datangnya roh berlain yang tak lain dan tak bukan adalah Baginda Rasulullah Muhammad SAW. sekira begitu bang Hadi, Salam Satu Tuhan, Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi yang paling menarik tadi adalah Rema mengakui bahwa Bible itu tidak mempunyai lagi tes asli tapi dia minta mana aslinya Al-Quran itu itu yang dia minta bisa diberi penjelasan dulu enggak, sedikit aja supaya netizen tidak penasaran apa itu bang? dia minta tes asli Al-Quran padahal Al-Qur'an kan enggak merasakan teks. Kira-kira bagaimana itu Banyum, supaya dia nih? Ya. Iya. Jadi itu tadi ku bilang Al-Qur'an itu disampaikan dengan budaya lisan. Iqra. Perintahnya membaca. Apa itu membaca? Ya, membaca itu bukan berarti harus ada teks, Betul. Membaca dengan pikiran, membaca dengan hati, ya, membaca dengan akal sehat membaca dengan iman. Itu yang dimaksud di situ. Makanya ikra bismirabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alat. Apa yang dibaca? Oh, ketahuilah, dialah Allah pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan engkau dari segumpal darah. Itu yang dimaksud. Sehingga poinnya kemudian adalah persaksian. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan baginda Rasul Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu yang dimaksud ikra. Jadi Al Quran tidak disampaikan dengan teks berbeda dengan kitab anda yang katanya ada salinannya dituliskan berdasarkan kesaksian-kesaksian. Tapi ditanya siapa saksinya, satu pun tidak ada yang bisa disebut namanya. Saya kira begitu Mbak Hadi Terima kasih. Allah wabarakatuh. Satu sebelum ditutup Ustadz Amal Wakit, Ustadz, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah saya ada di sini Ya menarik sekali ini cerita Apa Ustad Zuma ini, luar biasa ya Ustad, yang saya mau tanyakan Sementara ini yeah. kan mereka melakui uh, perjanjian lama Taurat Taurat itu adalah uh, kitabnya orang Yahudi menurut mereka Yang disadur sama yeah. mereka Pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi yang sekarang ini dia mempercayai kitab yang sama. Artinya apa yang ada di kitabnya mereka orang Kristen ini sama dengan Taurat Tauratnya orang Yahudi yang saat ini? Beda. Atau ada perbedaan? Enggak, enggak Gurunda, enggak beda, beda Ustaz. sangat beda. beda, sangat beda, laksana langit ya dengan jembatan ancol, beda sekali. tahu <tuh> jembatan ancol? <laughs> saya semelod, gitu, bang. Minta jadi beda Ustadz ya beda-beda mereka Abang uh, Gununda mereka punya itu berasal dari bahasa Septuaginta yang diterjemahkan dalam bahasa Septuaginta atas perintah kekaisaran pada abad ketiga sebelum masehi. itu pun dituliskan dalam bentuk bahasa Septuaginta ini bahasa Yunani ini itu bukan dikirim untuk digunakan di Yerusalem, tapi kepada orang-orang yang di luar Yerusalem, yang adalah orang-orang Yahudi, yang ada di luar Yerusalem, yang sudah tidak ngerti bahasa Ibrani lagi. Makanya, Yerusalem pun bahasa Ibrani sekarang ini adalah bahasa sakral. Mereka menggunakannya hanya pada tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sekolah yang resmi. Mereka kebanyakan menggunakan bahasa Aramaik. Gitu, Bang. Jadi artinya ayat-ayatnya pun yang ada di Taurat yang di yang diimani orang-orang Yahudi bukan dia perjanjian lama ini ya beda, beda sekali ya. Beda beda. <tuh> <tuh> Makanya contoh misalnya dua kasus misalnya gini. Ketika mereka mengartikan uh, kitab Kejadian roh Allah melayang-layang. Itu yang mereka kemudian teman-teman uh, Kristen itu sering sering kemudian mereka katakan bahwa asal muasal Tuhan itu tiga itu di situ. Bahwa Tuhan sudah mengatakan dirinya dalam bentuk pribadi roh. Di dalam kitab Kejadian mereka mengatakan di situ adalah perwujudan Tuhan kami yang berbentuk roh. Padahal ketika dikatakan Tuhan di sana bahwa ada apa? ada Tuhan berfirman bersama dengan roh yang ada pada dirinya, itu bukan berarti Roh di sini bahwa Tuhan itu berbentuk roh tidak bukan bukan Tuhan yang berbentuk roh tetapi yang dimaksud di situ adalah udara ya makanya dikatakan warua uh, Elohim artinya artinya udara atau angin angin Allah itu melayang-layang bukan berarti Allah itu roh nah itu makanya orang Yahudi teman-teman praktisi Yudaisme yang ada di negara kita gitu, ini benci kali sama mereka, uh, kalau bisa mereka itu di uh, dijita pakai kutu gitu loh. di situ warua Elohim dan angin atau udara Tuhan itu melayang-layang, artinya udara yang diciptakan oleh Tuhan ini bertiup di atas permukaan air. Ya, ya. itu makna dari teman-teman Yahudi. Ya memang roh itu dalam bahasa Arab ada dua hampir mirip ya roh ada riah. kalau riyah itu angin ya benar benar benar riyah angin tapi kalau roh memang hampir hampir sama ah, ya, terjadi, teman -teman. ya ya oke jazakumullah khair syukran ya ustadz ya, Barakallah, barakallahu sama sama barakallah Ustaz. oke bang Andi ya Terima kasih panggoma waktunya istirahat untuk Makassar nanti saya respon yang ya. ada yang bro admin ini yang recent dulu nih nah, iya bro admin ada yang mau disampaikan sama Pak Jumat atau siapa Silakan. ya sedikit sedikit aja Pak <tuh> menyambung <tuh> tadi pertanyaan maaf, yeah. tadi sebelumnya itu kan katanya semua bilang bahwa uh, Taurat yang di Yahudi dengan yang diusung sama kekristenan itu nah. kan berbeda saya nah. ingin bertanya apakah Taurat yang di Yahudi dengan yang diusung sama Al-Quran itu sama terima kasih Oh iya Mbak uh, Ustaz Ustadz Mbak um, Wakil iya mungkin mau menjawab atau gimana Ustadz silakan-silakan Bung zuma lanjut saja Tanya. baik Oke okay. jadi ketika Anda membahas tentang Taurat Apakah sama antara yang diusung Alquran dengan apa yang kemudian di Dimani oleh orang ahli Taurat sampai, sampai hari ini. Jadi saya katakan begini, Al-Qur'an memberikan petunjuk pada kami dalam surah Al-Baqarah ayat 174. Innal Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami wahyukan kepadanya, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan, tidak memasukkan sesuatu dalam perutnya, melainkan api. Dan Allah tidak akan membicarakan kepada mereka, tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Nah bahwa kitab-kitab terdahulu yang disebut Alkitab ini di mana cakupannya adalah Taurat dan Injil itu disembunyikan oleh orang-orang yang kemudian diberi kitab kepada mereka. Itu disembunyikan. Kenapa dikatakan disembunyikan? Karena Al-Qur'an menerangkan "Alladheena kita kitaba arifuna kama Siapa di situ? Bakin Rasul Muhammad Sallallahu ya Jadi orang yang memiliki kitab Torah dan Injil yang asli, mereka mengenal Bakin Rasul Muhammad Sallallahu sama mengenal anak-anak mereka. Nah, orang yang ada sekarang dan Injil yang ada sekarang itu sama sekali tidak lagi mengatakan tentang baginda rasul Muhammad sallallahu kecuali menggunakan penafsiran-penafsiran yang kemudian dikatakan sebagai nubuatan dan dikenapi pada diri baginda rasul Muhammad sallallahu Tapi kalau kemudian begitu membacanya lantas tahu bahwa itu adalah baginda kita tidak temukan lagi apa artinya mereka menyembunyikan pemberitaan tentang baginda rasul Muhammad sallallahu dan itu tidak berlaku hanya kepada Taurat dan juga kepada Injil. Ya, tetapi berlaku kepada apa yang kemudian mereka imani Yang dihasilkan dari pengajaran-pengajaran para rabi-rabi mereka terdahulu Nah, apa kemudian pembuktian sejarah-sejarah histori? -sejarah Sahabat tentu pernah mendengarkan Apa itu Injil Barnabas? Apa itu Injil Filipus? Apa itu Injil Maria? Injil Thomas? Kitab-kitab ini bercerita tentang begini Rasulullah Muhammad SAW Lalu kemudian ditolak oleh Konsilinesia ditolak pada saat pengkandunan kitab suci lalu kemudian dianggap itu adalah kitab palsu padahal dasar mengatakan itu palsu itu tidak jelas hanya karena isinya menceritakan tentang perkawinan Yesus isinya membicarakan tentang bagian Rasulullah Muhammad SAW, kemudian dianggap itu palsu nah inilah yang diterangkan oleh Al-Quran belum lagi kalau sudah dikatakan dalam surah Al-Dakara ayat 79 celakalah mereka yang menulis kitab dengan tulis dengan tangan mereka sendiri lalu mereka katakan itu dari Allah padahal itu adalah buah, ta, buah karya daripada tangan mereka sendiri saya kira begitu para sahabat, intinya bahwa orang yang diberikan kepada Nabi Musa itu sudah dituangkan kemudian di dalam Al-Quran bahwa dirubah ya, disembunyikan, dan juga Musa menerangkan ini, bahkan Yesus, kalau Anda melihat di dalam pengabaran orang yang dianggap sebagai Yohanes dalam e, pulau Patmos itu, ketika dia menulis dalam kitab Wahyu Wahyu dua-dua kalau saya enggak ya. Di situ diterangkan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi apa yang tertulis dalam kitab suci ini. Artinya bahwa indikasi penambahan dan pengurangan itu ada. Bahkan dalam kitab perjanjian lama yang Anda pegang, di situ banyak perintah yang mengatakan, barang siapa yang menambahkan. Jangan kau tambahkan perkataan-perkataan yang ada di dalam kitab suci. Jangan kau rubah. Jangan kau kurangi, itu banyak data-data itu di dalam kitab yang Anda katakan sebagai kitab Torah, tercuma dari kitab Torah. Sekira begitu, sekedar uh, tambahan dari saya. Silakan. Cukup kira-kira ya, Bro Admi. Kalau mau lanjut nanti itu barang sama kita orang banyak Iya, masalah. Jujur saya ngomong ini sambil tertidur. Iya betul sekali. Takutnya tertidur terus lu ngomong lagi. <laughs> ngomong terus nanti. Ngomong terus nanti. Oke, <laughs> makasih ya Bang Juma. Makasih juga, Rema. Sama… Ya, nanti kita lanjut kembali ke Bapak ya. dan ini dan teman-teman. Saya right. juga mohon pamit. Ini, ya Ustadz, makasih. Ustadz, makasih. Ustadz, makasih. Ustadz, makasih. Ustadz, itu Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh Oke Ustadz, makasih. Ustadz, makasih. Ya, ya makasih. Ustadz, ya, makasih. makasih. Ustadz, makasih. Ustadz, makasih. Ustadz, makasih. Ustadz, makasih. Ustadz, makasih. Ustadz, makasih. Ustadz, makasih. Ustadz, makasih. Sempat bergadang di seluruh menara siar Terima kasih atas atensinya Semoga bermanfaat Buat kita semua Selamat beristirahat Jangan lupa sehat Salam buat keluarga semuanya Tetap Salam satu Tuhan Dari JCC Saya Andis Lebes Jangan lupa juga ya Sorry Kunjungi semua channel-channel muslim Siapa itu? Julki Pilih Salam akal sehat Andis Lebes channel Julki official viral Indonesia uh, semua yang teraviasi dalam JCC pejuang Tauhid dan ada channel baru saya uh, bengkel religi channel dan ada juga